Bertemu lagi di Debarra Channel. Kali ini debar akan membacakan berita-berita menarik untuk Anda. Kali ini kita akan membacakan berita dari laman CNBC Indonesia tentang jurus menghilang dari grup WhatsApp tanpa ketahuan. Banyaknya grup chat WhatsApp mungkin bagi sebagian orang menjadi masalah di media sosial. Selain karena cepat menghabiskan energi pada baterai ponsel pintar, jumlah grup chat dan pesan yang terlalu banyak juga kerap kali membuat jenuh. Namun terkadang ada anggapan tidak sopan apabila pengguna ingin meninggalkan grup karena sering kali ketahuan dari anggota grup lainnya. Nah berikut beberapa jurus menghilangkan diri dari grup chat WhatsApp tanpa ketahuan oleh pengguna lainnya dilansir CNBC Indonesia dari berbagai sumber. Yang pertama, ganti nomor baru. Cara paling mudah untuk keluar dari grup WA tanpa ketahuan anggota grup yang lain adalah dengan mengganti nomor telepon yang baru. Kendati demikian, ini mungkin bukan cara yang cocok jika pengguna masih berniat menggunakan nomor lamanya. Cara yang kedua, palsukan nomor telepon. Cara ini mungkin cocok bagi pengguna WA yang ingin keluar dari grup, tapi tidak perlu mengubah nomor secara permanen. Caranya, tetap siapkan nomor baru sementara. Kemudian masuk ke menu pengaturan di WA atau tiga titik di kanan atas. Kemudian klik akun atau account dan pilih menu ubah nomor. Setelah itu, masukkan nomor baru cadangan tersebut. Setelah itu, segera tinggalkan grup yang ingin ditinggalkan. Selanjutnya, pada menu pengaturan telepon, pilih aplikasi WhatsApp. Setelah itu, hapus data atau chase. Maka akun WA akan hilang, tapi nama yang lama masih akan ada di daftar ganggota grup. Kemudian buka kembali aplikasi WhatsApp, lanjut mendaftar ulang dengan nomor lama. Perlu diperhatikan, cara ini memang memiliki kerumitan yang cukup tinggi sebab pengguna perlu memiliki dua nomor telepon dan banyak tahapan agar berhasil keluar dari grup WA tanpa diketahui. Cara ketiga, ganti nama dan hapus foto profil. Ada cara lain yang bisa digunakan tanpa harus mengganti nomor baru, yakni pengguna dapat keluar grup secara permanen tanpa ketahuan. Caranya cukup ganti nama profil dan hapus foto profil. Untuk melakukannya, klik menu opsi atau tiga titik di kanan atas dan pilih pengaturan atau setting. Kemudian edit nama profil selain nama yang sudah digunakan sebelumnya lalu jangan lupa hapus foto profil. Setelah mengubahnya, kembali ke menu grup yang diinginkan lalu keluar seperti biasa dengan memilih exit group. Dengan mencoba cara ini, tidak akan ada yang tahu bahwa Anda sudah keluar karena notifikasi yang diterima tidak akan menyertakan namamu. Keempat, bisukan grup WhatsApp selamanya. Cara terakhir ini adalah alternatif bagi pengguna yang tetap ingin ada di grup tetapi tidak mau terlalu bising, mendapatkan notifikasi pesan grup. Untuk melakukannya, yakni tekan tahan grup yang dipilih. Ketika muncul, pilih mengaktifkan fitur bisu atau mute notification. Pilih opsi selalu atau always. Demikianlah tips-tips untuk bisa keluar dari grup WhatsApp tanpa diketahui. Dan mungkin bagi Anda, cara teraman adalah dengan cara... Membisukan grup WhatsApp selamanya karena Anda tidak perlu untuk mengetahui adanya notifikasi-notifikasi yang ada di grup Dan Anda juga masih tetap bisa membaca pesan WhatsApp di grup itu tanpa harus eh, ikut mengomentari dan sebagainya Atau biasanya sering disebut dengan pengguna tidak aktif atau hanya pengguna yang menonton saja Demikianlah artikel yang kita bacakan di grup Debara ini. Nantikan artikel-artikel selanjutnya yang akan dibacakan oleh Debara Channel. Sampai jumpa!